Bunda Lesti di kategori lagu dangdut paling top masih di nomor 2 Nomor pertama itu ada Rara Lida dengan voting 203.549 votes Sedangkan Bunda Lesti di sini mendapatkan voting 181.221 votes Kelihatan banget ya, sebenarnya siapa yang unggul Bismillah saja, mudah-mudahan Bunda Lesti Kejora bisa memborong piala penghargaan dengan cara yang jujur kita optimis, yakin dan pastinya kita akan menang kita lihat juga di unggahan official on of collection ini di luar nalar banget di persahabat ya like lawan bunda Lesti Kejora itu mulai pukul 18.38 7.874 dan di pukul 00.42 tiba-tiba melonjak tinggi Langsung 121.903 volts Ini yang di luar nalar banget tak habis pikir persahabat ya Dalam hitungan jam di angka ribuan mencapai angka ratusan Komentar pun begitu banyak persahabat diberikan Di antaranya Dracoan Sukidi mengatakan benar-benar magic katanya tuh ada juga tanggapan dari akun Anissa Ul Azmi mengatakan ini sih kelihatan banget permainan CTV-nya. Si kalau pokoknya jangan dikasih menang, last itu sama CTV. Si ini tentunya tanggapan dari fans ya. Ada juga tanggapan dari Dira Una nasar 29. Jangan menyerah guys, kota harus semakin membara tunjukkan siapa kita. Selama ini kita sudah terbiasa hal-hal yang kayak gini atau strategi guys, katanya tuh. Mudah-mudahan saja ya Bunda Lesti bisa memborong piala penghargaan SCTV Music Award 2023. Walaupun tentunya Bunda Lesti kejuara harus dicurangi. kemudian juga untuk berikutnya kita lihat di story-nya Karis semalam yang mengunggah tentunya postingan sudah berbelanja ternyata belanjaan kariski ini dibelanjain di langsung oleh bunda lesti berkah selalu pokoknya untuk bunda lesti berkah selalu untuk orang baik mudah-mudahan persahabat selalu diberikan kelancaran rezekinya amin. dan berikutnya juga kita lihat di story-nya kak rosa ini yang membuat kita bangga dan kagum dengan fanbase yang luar biasa agenda di bulan suci ramadan alhamdulillah persahabat ya tentunya terlaksana meskipun hujan persahabat ya kemarin Kak Rosa bersama tim tetap semangat untuk tentunya menjalankan rutinitas agenda di bulan suci ramadhan ini membuat kita bangga Alhamdulillah persahabat ya walaupun diguyur hujan tetap semangat untuk tim fanbase Leslar tak hanya Kak Rosa dan tim yang berada di Depok kita lihat juga persahabat ya yang berada di Bandung, Leicester lovers Bandung tentunya agenda berbagi takjil juga dilaksanakan, alhamdulillah persahabat ya tentunya berjalan dengan lancar, kita makin bangga dan makin kagum, alhamdulillah persahabat ya tentunya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran rezeki dan mudah-mudahan persahabat Apapun yang dilakukan, yang dikerjakan, selalu diberikan kelancaran. Dan kita lihat juga persahabat kemarin, untuk dipensingkan Kak Rosa, persahabat ya, setelah pembagian takjil gratis yang dilaksanakan oleh tim, itu setelah pembagian langsung diguyur hujan deras, persahabat ya. Mudah-mudahan berkah pokoknya. Alhamdulillah tentunya pembagian takjil gratis di mudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian juga persahabat berikutnya kita lihat ya selain dari tentunya fanbase yang berada di negara Indonesia ada juga di luar negara Indonesia yaitu Hong Kong membuktikan juga solidaritas dan kekompakan dari lesson lovers yang luar biasa Kali ini kita lihat momen pembagian takjil gratis oleh fanbase Les Lovers Hong Kong. Alhamdulillah, semuanya juga dilancarkan. Bersahabat, kita lihat juga kalimat caption yang tulis langsung oleh admin. Alhamdulillah, untuk bagi-bagi takjil tadi sore, semua dilancarkan. Terharu dari awal kita membentuk grup salut dengan Les Lovers Hong Kong yang selalu loyal, ikhlas dalam berbagi makanan selalu lebih. Inilah barbar -bar kita yang selalu mau berbagi setiap meluangkan silaturahmi Karena kita selalu rutin tiap bulannya kumpul. Masya Allah, Alhamdulillah para sahabat, ya. Kita makin bangga, mudah-mudahan makin kompak, makin solid, dan semoga selalu mendoakan, mensupport yang terbaik buat Leslar family. Berikutnya kita lihat juga di postingannya Kak Yanti Manix28 yang mengunggah video Bunda Lesti dan Papa B. Kita terharu dan pastinya sedih banget ya kalau... Mengingat perjuangan cinta dari Lesti dan Rizky Vilar, coba perhatikan kalimat caption panjang yang ditulis oleh kak Yanti Manix 28. Tangan yang meraihmu ketika kamu jatuh lebih baik daripada seribu tangan yang menyalamimu ketika berhasil. Berjalanlah terus selalu bergandengan tangan, saling mencintai tanpa karena. Cukup terus bergenggam tangan kalian dan jangan pernah bertanya lagi. Dan peganglah erat-erat tangan kalian dan semua akan baik-baik saja. Teruslah beriringan, biarkan rintangan menghadang tetap genggam erat kepercayaan, kejujuran, dan kasih sayang di antara kalian. Semakin kalian ingin menjadi lebih baik, maka semakin hebat ujian yang Allah beri. Bukan karena Allah nggak sayang, tapi Allah ingin kalian menjadi lebih hebat setelah diberi ujian. Tahukah kalian, Allah kasih ujian berat pada kalian itu Semata karena Allah Sayang kalian Rindu sama kalian Peduli kalian Percaya sama kalian Dan Allah tahu Kalau kalian mampu Untuk melewati ujian ini Sehat dan semangat selalu kesayangan Allah selalu menyertai kalian rezeki Bila les dikejuran Wow Kata-kata yang luar biasa Kita bangga dengan lesla Yang begitu kuat dengan cinta kasih sayang mereka yang tulus, alhamdulillah, walaupun diterpa ujian yang sangat luar biasa besarnya, mereka tentunya bersatu kembali dan menjadi lebih kuat. Alhamdulillah, para sahabat ya, Leslar selalu menjadi contoh dan selalu menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Masya Allah, terharu banget dengan perjuangan cinta dan kasih sayang. Dari Lesti dan Reski, bilar mudah-mudahan rumah tangganya rukun, bahagia, dan sakinah mawadah warahma. Amin. Kemudian, juga untuk berikutnya, persahabat kita mampu postingannya Ayah Kejora. Ayah Kejora kemarin ini memposting foto terbaru. Foto terbaru Ayah Kejora ini terselamatkan, ya, tentunya berada di Cianjur, keluarga besar Lesti sudah mudik ke Cianjur, jangan salah paham persahabat ya, kemarin Bapak Wimin menginformasikan juga emang keluarga besar Lesti, bukan Lesti dan pilarnya yang tentunya sudah mudik jadi jangan sampai salah paham yang sudah ke Cianjur itu adalah keluarga Bunda Lesti, seperti Ayah Kejora, Mama Bibi Indi juga persahabat ya, kabarnya sudah berada di Cianjur dan kita lihat di postingan fotonya Ayah Kejora ini, fotonya berada di depan curug persahabat ya ini curug citambur curug citambur ini persahabat ya kabarnya ini curug yang lagi viral karena tentunya dekat banget dengan rumahnya abah jajang yang viral banget para sahabat ya mudah-mudahan keluarga bisa tentunya bertemu dengan abah jajang yang sudah kepingin banget bertemu dengan lesti ya Bismillah saja mudah-mudahan tentunya keluarga sehat bahagia amin Berikutnya, juga kita lihat di storynya Kak Rifi. Persahabatnya, Kak Rifi ini mengunggah postingan foto bareng anak tercintanya Kak Sadrina Sasha. Masya Allah, kata Kak Rifi, penerus generasi zaman now. Makin keren banget nih, Kak Sasha sudah jadi model. Alhamdulillah, ya. selalu bangga dengan sahabat-sahabatnya Muda Lesti, mudah mudahan tentunya silaturahmi juga tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kita masih menunggu kabar terbaru hingga cedukan vitamin lainnya di pagi hari ini. mudah mudahan kita mendapatkan cedukan vitamin dari Leslar Family. Tetap stay tune di channel Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru, kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Vila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana ucapkan terima kasih? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.